Selamat pagi pecinta kereta api Kali ini saya akan menelusuri Bekas jalur kereta Dari stasiun monokromo Sampai stasiun barit Untuk bekasnya Tak berada di sebelah utara Jalur yang saat ini masih aktif ditemukan bekas jembatan di sebelah utara maupun selatan rel kemungkinan di lengkung ini posisi jalur berpindah menuju selatan jalur yang saat ini masih aktif Barat. bekas jembatan kecil menjadi akses warga dan tampak terawat. Jalur masih di selatan. Di sini terdapat jembatan KA Sangkal Baja. Ada yang menarik, di jembatan akses warga, bagian bawahnya menggunakan rangka baja jembatan KA. Entah itu bekas jalur ganda atau bukan, yang merasa tahu silahkan komentar. <San> berada di selatan kali ini jembatan rangka baja kedua Posisi pondasi juga masih berada di selatan jalur aktif Tak jauh dari sana Saya menemukan Sebuah bangunan jembatan Masih ada nomornya Daerahnya terlihat lebih jauh dari jalur angin. dari pondasinya kemungkinan memakai rangka baja Masih ada bekasnya. Ini jalurnya berpindah menuju utara jalur aktif Seperti diilustrasi Bekas jembatan berada di utara jalur aktif Masih tampak nomor bangunannya Sementara sampai sini dulu Sampai jumpa